Rasa kalau tebing tinggi ini dibuat hal yang sedemikian mirip seperti itu dengan misalnya contoh kalau di sana di batu bara itu pesta tapai kalau dibuat di tebing pesta lemong kayak menarik bung ya. Eh? Uh, tapi itu sudah sudah jadi budaya dan wisata turunan kami bung batu bara daripada nunggu Winsu datang kenapa Winsu datang agak repot. Satu masalah administrasi yang kedua itu kan uh, sampai sekarang juga kita lihat banyak pro kontra. Berarti yang... kan Bung nggak sulit kan untuk memajukan atau mengekspor kota tebing tinggi ini? Kan? sulit Bung karena cuman kecil, ya, ditambah. Terus A apa masyarakat sekitar apa untungnya? Lapangan pekerjaan terbuka banyak. Dan, Dan tadi tadi PAD, kecilnya, tempel ban laku. <laughs> ya itu hal kecilnya. Eh kan terlepas dari itu P.A.D Tapi satu Bung yang jadi pertanyaan tadi Tadi Bung sebutkan itu bukan hanya pesta tapai gitu ya Betul Bung Tapi pesta tapai dan lemang Pesta tapai dan lemang Itu saya dengarnya agak miris Bung muaro mutu wabarakatuh Katu. podcast terjalanan di mana mana podges iyalah oh, oke okay. yes. kembali Sekali. lagi ah, selamat malam Bung Irfan Gembel selamat malam Bung Arif Wah, di malam hari yang baru Redah hujan ini iya beda suasana malam ini ya iya karena kita langsung di depan kafe e uh. Kopi, Dunia Kopi. Kopinya enggak bikin kembung ya, ya, tetap ya. ya. Oke, Tidak dapat kita lagi sponsor kopi. Iya. Ya, ya. M M M M M ya, ya e, tuangkan dulu Bung. Okay, Irwan siap, so, siap. Ya, jadi kan kawan yang mau datang ke Dunia Kopi ada di Jalan Insirnyur Haji Juanda nomor 6 ya, Pak. Kota yeah. Tebing Tinggi. Ah, dan yang mau lihat live kita juga silakan kewari ya. kita selalu live di ya enggak selalu ya namun kita sering live di uh, dunia kopi dunia kopi ya, ya. jadi kalau kalian apa untuk mau kemana gitu kan ya langsung aja ke dunia kopi ntar jumpa kita asli ya ini kopi apa ini pak ini kopi wine wak kopi woi Iya dengan biji gayu gayu Arabica Arabica iya uh oh, luar biasa ya. di jadi ada biji gayo dan kopi-kopi bermacam kopi yeah. di dunia kopi. Naikkan aja pak, eh? Ya. Oke, okay, minum. Ya. minum. Bismillah. Wow, bitter ya pak, luar biasa ya. Ya, yeah, ini roastingnya dia lebih kedak pak. Dark yang ya, luar biasa. Dan jangan apa, jangan khawatir untuk kawan-kawan uh -huh. yang mungkin nggak bisa minum kopi original ini, uh -huh? karena banyak menu di sini. Hmm. Ah, coba kita minum kopi gula aren es gula aren kopi gula aren ada e, juga di sini ada ada bang willy e, ada kopi gula aren e, iya kopi es gula aren e, coba iya, coba uh. coba pak kalau hmm. minum kopi pak nah. enaknya ada kawannya pak maksudnya iya ada cemilan nyala cepulo gitu aduh cemilan ya ada bapak nggak ada uh, bang. saya sih ingin uh. Karena saya kalau bung uh, karena Nge -nge. Uh, apa tadi menyinggung masalah cemilan. Oh ah, datang dulu, dulu. Datang ini. tuh ini bang Wili eh, bang, bang Wili ini apa namanya bang ini apa namanya bang kopi susu gula. gula berapa harga ya. bang bisa, bisa dingin, dingin bisa, bisa panas. panas demam ya demam demam ya. Ah. oh ah, ini mau rekomendir hanya lima ratus oh lihat lihat nih ada siap siap makasih bang Wili oh oke lihat ini adon dulu Pak adon di adon Nanti kembang, Pak. Enggak, enggak langsung diseruput, oh, Pak. Iya, iya. Wow, luar biasa sensasi arennya. Manisnya kental, susunya kental, Pak. Iya, mm -hmm. mm. Mm. Mm. Mm. Recommended, mm. bener. Ini bagi kalian yang gak suka kopi original, mm. ini rekomendasi mm. banget. Dan, Mantap, dia. Ya. Arenya terasa, Pak, ya, terasa dan paduan susunya. Mm -hmm. Ini kayaknya susunya memang berkualitas ini pak bagus ya bagus karena susunya itu terasa jadi nggak ada yang mendominan di sini uh -huh. dan kopinya juga tidak ketinggalan jadi lagi, pak. Uh, apanya sesuai ya kator tesnya itu uh -huh. masih dapat antara susu, kopi sama susunya mesti Pad terimbang ya paduannya oke pak oh, okay. jadi kembali lagi tadi menyinggung cerita cemilan iya iya gimana uh, kalau 10 boleh sepuluh enggak <laughs> bapak tinggal di mana tinggal di mana bapak apa bung, bung bung bung arif ini asli asli di mana uh, tinggal sekarang atau domisili ini ini bung domisili sekarang di mana oh di masih <laughs> di tebing juga bung di tebing aslinya emang orang mana bung S arif aduh asli saya orang kayaknya enggak ada tameng tambung tebing tebing ya. ya. makanya agak-agak curiga gitu kan lihat bung ini ini ngaku-ngaku orang tebing, cuman potongannya nggak ada, jahitannya aja yang ada nih, gitu kan. Ya, orang pun seperti itu memang. Karena nggak uh. ada orang tebing yang seperti saya, Bung, mungkin. di Iya, tebing kan? ini. iya. Uh, Mungkin terlalu ya. tampan saya di sini. Jadi, mungkin ini waktunya Bung memperkenalkan oh. diri. Ah, Sama-sama Bung-Bung yang di uh. sana, kan? Subscriber kita ya. Jadi, uh, uh. saya aslinya, Bung, kelahiran saya itu uh -huh. di... Kabupaten yang masih muda, gitu maksudnya. Kabupaten masih muda, baru dimakan, baru oh. makan. Jadi, saya tinggal aslinya itu di Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara, iya, asli orang Batu oh bah tidak, kala, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, salah tidak, itu baru kalau tahun ya Bung ya di. Apanya Bung? Eh gitu tiga belas tahun. Oh iya, suruh suribung tiga belas tahun. Iya tiga iya, belas. Iya. Jadi bung, kalau iya, cari... ini saya tes dulu tahu nggak hmm. bung ini apa ulang tahun batu balo. Batu balo kapan Lila. pertama kali itu bung? Aku lihat kopi anmu lih bung. Aiyah coba. <laughs> coba kalau tanggal pastinya saya lupa Bung tapi kalau tahunnya saya ingat 2007 Oh iya iya uh, 2007 itu sudah mengarah dan 15 Juni 2007 oh, 15 Juni 2007 jadi baru tiga tahun ya bulan 13 Juni 13 tahun, tahun dan jadi bulan Juni nanti baru 14 tahun ya 14 tahun oh. udah remaja lah udah sunat lah kalau orang kita oh, iya iya iya <laughs> uh, jadi Bung kalau cerita cemilan Bung uh -huh. karena ini menjelang Ramadan uh, Iya uh, ada eh uh, tradisi atau budaya mm -hmm. yang menarik menurut maksudnya saya menarik itu ditarik-tarik gitu, Bung. Eh uh, bisa juga karena <laughs> ada proses menariknya juga <laughs> di situ. Enggak ini gimana maksudnya? Gini, Bung. Uh. Jadi di Batubara yeah. tepatnya di daerah Tanjung Tiram, Tanjung Tiram uh, ya. Itu uh. ada sebelum kita menyambut Ramadan ya. Yeah. Sebulan penuh itu sebelum Ramadan Warga Batu mengadakan namanya pesta tapai. Pesta tapai. Maksudnya pesta tapai ini sebulan sebelum bulan Ramadan itu selama sebulan penuh itu. Iya. Pesta tapai itu. Iya. Oh. Jadi di situ mm -hmm. luar biasanya mm -hmm. salah satu hal yang menarik eh minat orang-orang yang di luar batubara uh -huh. untuk mengunjungi Batu batubara Oh maksudnya menarik Bung bilang tadi itu menarik pengunjung iya. untuk Iya uh, uh, bukan adil. hanya masyarakat uh, Batubago itu tapi masyarakat dari luar batubara juga ditarik gitu ya Benar untuk bu. datang ke batubara ya Benar dengan bu. adanya pesta tapi ya. tadi itu pesta tapenya gimana maksudnya? Ah, jadi daripada saya menjelaskan uh -huh. dan menonton juga apa uh -huh ini lagi viral juga di media sosial oh. kita lihat aja kita reaction Ada lah ya aduh coba kayak -kaya gitu yuk. yuk kita minum dulu kita pindah ini bang oh, iya, betumpah iya, iya. nanti jayoh gitu kalau yang kayak -kaya gitu bisa viral kan juga Bung yuk. bah Hah? bang batu batak belah berkampung kali Bung Irfan udah konal mereka Facebook oh, iya. udah konal ya udah bisa juga beli kota. Iya, iya, iya, iya. coba cek bung tunjukkan lah sama apa sama aku itu apa yang pira pira kalau ha Oke, okay. uh, kita coba di uh, kita akan menampilkan pesta tapai yang ini. Ah, uh, sekali okay. ya? Bukan bang Bung yo? Yo, ini di channel Amus kali pasar ipa semua salehannya leh todak mio. Hmm, oh, jangan dipuai, ya. Iya. Nah, kita khawatir nanti bung ada lagunya kita pernah apa namanya acceptance gitu. Hmm. Oke, okay. jadi ini dia bung. Ustadz apa Oh ini malam nih suasinya bung ya? Siang dan malam. Oh siang dan malam. Oh ini kebetulan dia recordnya malam bung. Hmm, ya? Malam, iya. Pak Mustadi Pasarip. Malam udah ramai bung ya? Sangat ramai bung. Asus dia. Oh. Yeah. Jadi ini di sepanjang jalan mm. uh, Mau lintas. menuju kecamatan Pandung Tiram Tapi kita jalannya itu melalui Simpang Gambut Bung uh, nah, Ini di nah, jalan lintas utama. lintas utama Tidak, tidak Bung tidak, oh, tidak. Jalan kabupaten yeah, uh, Jalan ya, ya, uh, uh, kabupaten uh, uh, Jadi kita dari uh, uh, Kalau dari sini uh -huh. Menuju lewat kota Indrapura Pasnya di Gambus ya Kita ke kiri, udah lewat Makan aja kita disipan ya, jumpa lah bung, apa ini ya? iya, kalau kalau Ramadan tak jumpa, oh. sama wak ini bung. Oh iya. iya, nah, ini. iya, iya. Oh, ini. oh toh, ya toh, ya, mau tapinya oh, oh, di ya, bung ya. Oh ini hari kedua ya bu ya. Wak, wak. Oh, kedua wak. Wak. Itu. oh ada kurasa. bung ya, sangat di biasanya ini harga harga di sini tidak mal bung. Iya ya. kita bisa spasi dulu? Sejarah pesta tape bermula pada waktu Datuk wangsa menjadi raja kedatuan pesisir sekitar tahun 1890. Oh, berarti ini bukan hanya sembarang pesta, Bung ya. Maksudnya di sini berarti ini membudayakan apa yang menjadi tradisi kabupaten tersebut gitu berarti Oh, jadi bung walaupun kami ini orang batuara terkenal orang pesisir ha. Ah, mungkin orang memandangnya kami tak boleh teknologi itu salah sekali Bung karena ha. kami juga mencintai budaya kami sehingga dari Ii. tahun 1890-an sampai sekarang kami tetap melestarikan budaya Ii, tersebut Bu aku tahu Bung kalau aku batu bako itu kalau nggak melalap melaut kalau nggak melalap melaut Iya, ada lagunya itu, Bung. Bah, tak begitu baik ya. Eh. Rupanya hebat juga orang tua. Kalau perkara budaya kami, Bung, jangan. Kuat, oh, Bung, ya. Orang Melayu ini, Bung, mau pesisik nih. Siap-siaplah, mantap. Siap, daripada uh, ibu ini A, terus merem, iyo, kita ngajak aja lah. Melek-melek-melek. Ada Oh ibu penerus lah. Oh, oh ibu ini sudah turun menurun guys. ya bung ini oh, ibu tanya -tanya iya. Sumpah, menada, ini. Iya. Ini turun menurun enggak mungkin dia menanjak oh, bu. okay. bung. Jadi maksudnya kan, ini dari uh, rutin diadakan ini ya kita lihat. Buka dari jam sebelas pagi sampai jam dua belas dua empat nol. Sekitar tiga belas jam ya nah, paling lama. Paling nah, lama ya. ya. Iya. Nah, karena kalau lebih lama, takutnya bukan orang lagi. Bung yang membuli, iya iya nah, udah iyo, uang iyo, dari iyo. laut. sana lah iya iya iya pula iyo. Bule iyo, bu iyo. Iyo iyo, iyo pula, iyo. Iyo nah. dari jam iyo. Pagi, pagi. Bu, oh, ya. oh, pagi bu ini sudah buka ya guys sampai, sampai. sampai. sampai. Nah jam dua bolas eh, jam dua bolas ya iya. nanti bung akan sedikit malam. tercengang oh, mungkin kenapa ah kan? nanti dari kan, ibu bukannya ini bukannya dan video ini aja lah yang menjelaskan agak sepi, ya kan, bu? Jadi, bukannya lebih saya nggak mau menyebutkan oh, karena nanti tetap, guys, kurang asik 2, ah 12. ini tapi tadi tuh ah, oh, ini oh, tapi ini ya bung bukan mbak wan oh iya iya oh ini udah le kok aja nih bunga wajib aja lah ke sana bung Berapa harganya, Bu? Hanya 5.000. 5.000, itu banyak yang di sendok dia cuma 5.000. Iya. Allah sodapnya lah. Dodol, Bung. Oh, ada punado, ada dodol. Ini termasuk yang tarik-menarik, Bung, membuatnya. Wah, makanan favoritku semua ini, Bung. Ini 12.000 ya. Wah. Lemang Bu? Aku gula inilah. Lemangnya 15. Ada lomang? Lomang 15.000, Bu. Minum dulu biar Bung tidak minum dulu. Ini ada minum bung dari ah masih dunia kopi Allah. ya Enggak ini adalah lomong pun ada lomongnya yang punado di sana lomangnya ado panjangnya samo samo yang di tebing harganya lima belas ah kalau masalah harga tak masalah ah, lah itu apa pun dijual itu kalau enak aku boleh kalau lomang ini kalau cerita lomang ya ah ha jadi bukan masalah harga ini bunga Bung tahan dulu A -a. ke penasaran Bung iyo, atau iyo, pertanyaan so long, Bung alih mungkin alih. saya akan menjelaskan sedikit nanti. Iya ah, juga loh. Ah. Ha. Lah, aku, ada aku. lomang di batu bau? Ah, cuman, aku, aku ah. takkan, ha coba putaran loh. kenapa itu? Ah. ada. Ah, aku minum lah dosa sodek udah gue tengok ada lomang itu ha. Ini sampai tanggal berapa oh, Bung dituangkan yo, santan Bung ya tetapi itu ya. Iya dia Bung, dia lain ini. Tapi 121. itu pakai santan bung, oh. yang batu bau gitu bung, bukan yang ragi-ragi -ragi itu yo. Satu hari kalau oh, pakai puasa. apa oh, namanya kalau kawannya satu, satu lagi gemblung. Oh tidak, mau kalau udah pesta, kalau udah pesta tempat nenek. Jubai dah. Kalau Jubai dah, nanti mampir ke lagu Sano kalau diajak nah. bunga Reb ini ke Sano bung. Ibu Jubai. Udah abis ini bung, lemak gak tinggal. Jadi bu ini kan tahun ini kan kita lagi ada COVID-19, jadi ini kan. Enggak serame tahun-tahun kemarin. Jadi pendapatan Ibu tahun ini ah, sama tahun yang kemarin ah, tuh ada beda, beda. Ini pula ini ah, Oh iya pula. hanya ah, disalahkan orang ah, ini di pandemi ah, ini. Tapi ada ah, yang bersyukur. gara-gara ah, pandemi kilo. ini, Bu Tukang apa? kuru-kuru eh, Tidak. Ah, tahun ini. Nenek-nenek tak pernah apa-apa dapat bantuan, bantuan dia. Allah. Ini bantuan dari pandemi katanya. Oh. Makasih Jadi buat pandemi panjang umur Sehat katanya. tahun ini sama tahun. Oh enggak pernah. Ada videonya tuh. Ya. Iyo tak pernah nenek tuh dapat bantuan, tiba-tiba dapat bantuan. Apa ini? Ini bantuan pandemi nih, katanya kan. Ah makasih panjang loh. loh, panjang umur lah. Bilang mau pandemi, saya selalu, ada. Kan? Maha ma. Ayo kita lanjut. Oke, okay, oke. Okay, ya, lah kembali lagi ini... lah kita. <laughs> Kalau kita aminkan nenek itu jayu gitu. Iyo. Tahu ada pola, tahu kembali tua kau bunga ya kan. Oh. Oh bulat-bulat oh, gitu dijual bung ya? Iya bung ya popokal, sudah tidak perlu lagi. Ah ini jagung nyolong batu bau nih bung. Nah kalau nah, pakai pisang itu sudah menjadi itu sudah enak itu tadi oh, tak paing. Oh betul betul. Jadi tak malah bertimbang-timbang ya kan bung? Repot tinggal ambil satu. Pulutan okay, itu dah mobil bapu ribu kasih. Terima kasih ya bu. Ah loh Aku tengok itu bah. Mempernah bung makan tapi begini, macam begini. Tak tahu kah? Tak tahu. Itulah emang karena karena nengokin lo tahu aku ada budaya di Batu Bajo kayak ini. lah hebatnya yang Batu Bajo tuh. Tetap menjaga budaya itu yo. Yo yo yo saudara. Loh mak bung, iyo, iyo apalagi? Jangan Bu Ju yang mengantarkan ini anaknya. Ah, apalagi kamu sudah lipa nih, yang makan. Menengoknya saja dah saudara mak. Aduh, haja-haja kita. Inilah saya ini, mana? Ma, ini oh. makannya kurang tadi dibuat-buat ya. Memang betul-betul, soda putih. sini oh, ditanya orang rumah, alamak, alat saya berarti. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, kali bah hmm. yang mana iya, nih bung iya, iya, yang iya, lomba iya, iya, iya, jadi yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, enggak abu salutnya gini bu, oh, bagaimana Bukan, bu. ini jarang anak muda seperti ini gitu kan oh, iya, bu. buat konten-konten tentang budaya dan masyarakat di sana pun kelihatannya antusias terhadap budaya gitu. benar Bu kita bisa lihat dari hamaranya semaranya, semaranya ya oh, mereka sangat antusias senang dan hmm. pemerintah itu juga mendukung Bu. memfasilitasi artinya Memfasilitasi ya. mendukung mendukung oh, ya iya sangat luar biasa karena kayak seperti Bung bilang tadi menarik perhatian masyarakat luar daerah kan pasti oh. karena oh. tidak jauh dari sini Bung sekitar dua sampai 5 kman oh. kita sudah mendapat daerah pantai lo benar Bung kalau udah seperti gini Bung ini ramai orang datang berkunjung jadi, menambah perekonomian masyarakat tempat maaf masyarakatnya, Bung. Ini tempel ban aja bisa laku, nih, Bu. Pasti, Bu, di sini semua masih masih mutualisme bung. Bung, karena Ayah, kan satu uh, para warga terbantu, ya, benar, perekonomiannya. Yeah. Walaupun ini pesta tahunan. Uh -huh. Uh, ya di sebulan ini mereka bisa meraih untung yang ya mungkin tidak bisa didapat di bulan-bulan yang lain bu. Benar, benar, benar. Uh, dan yang luar biasanya mungkin sebelum pandemik ya uh, ya pesta tape ini membantu mengeksplor pariwisata yang lainnya pantai. jadi dengan alasan ingin apa datang ke Pesta Tapai ini terus ini berapa ya berkaitan gitu ya dengan tempat-tempat wisata -tempat lain ya kan oh Pasti, sekalian bu. aja lah depan ya lagi, bu. karena Bung Bung lagi di sini gitu Betul, ya Iya benar-benar namun benar. yang perlu Bung pahamin Bung di hmm. sini di, di, uh, sekarang bukan Pesta Tapai lagi bu jadi gimana Pesta Tapai dan Pesta Lemang Pesta Tapai dan Pesta Lemang ah, Pesta itu bener tuh ah, oke okay, ya ah, ini Nah, Oke okay guys, sudah ikut kita oh, iya, iya. Oke okay, video ini sudah cukup lah ya Bung Untuk sebagai kek ya, iya, menarik, menarik, menarik. Nah, menarik untuk Batu bara dengan peta tapai mantang -mantang dan peta lemangnya. Mantap, ah, Oke okay. Keren-keren orang keren. batu bawah ya, Oke, okay, dadah, gak mau sudah lipat Suka ya, selalu channelnya Jangan lupa mampir Jangan lupa mau siap oh, Oke, okay. ibu jawabnya Nanti insya Allah, kalau ada waktu kita mampir Mampir <laughs> Jadi, eh, uh, aku, uh, apa yang onda Bung tanyol dari pesta tape gitu? Menarik, Bung. Jadi, ya, benar seperti Bung bilang tadi, selain uh, masyarakatnya itu cinta akan budaya gitu kan? Iya, yeah. terus ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan cinta budaya itu, Bung. Kenapa tadi saya lihat gitu kan? Mm -hmm. uh, perekonomian tambah gitu kan? Solidaritas masyarakat itu kuat jadinya kan karena ramai-ramai gitu kan yeah. mengangkat budayanya ramai-ramai yeah. apa menjajakan kasas apanya daerahnya gitu ya yeah. kan. terus manfaatnya sama perekonomian masyarakat tempat itu tadi saya bilang kan karena ramai pengunjung tempel ban laku terus eh, efeknya efek ada efek domino ke wisata-wisata lainnya gitu kan oh mumpung udah di sini kita ke pantai ini yuk dekat gitu kan jadi memang bung uh... Mungkin saya sebagai orang Batu bara, mm -hmm. Di kelahiran Batu bara, mm -hmm. ya Karena saya sekarang sudah jadi orang tebing nih, Bung? Iya, iya, iya Kalau kelahiran nah, uh -uh. Batu Barah uh -uh. nah, Itu dan saya tidak Bisa menghilangkan bahwasannya saya orang Batu Barah kok Enggak kok Batu Barah ya. nah, oh, lah ya Hari-hari Batu lah Oh iya kalau udah ah, ah, Minyak Kalau ah. Minyak udah Mi Udah di Minyak di Tobing Iya, ah. iya, iya, iya Jadi, Bung uh -uh. Uh, Di di awal uh -huh. saya lupa ya mungkin di awal sekitar uh, tahun pertama sampai tahun ketiga ya uh -huh. itu awal mulanya uh, pesta tape itu uh -huh. kembali tereksplor atau bisa menjadi bahwasannya ini adalah wisata tahunan wisata kuliner tahunan kabupaten batubara uh -huh. jadi kami uh -huh. sangat berbangganya itu begini uh -huh. Bung uh -huh. di di usia kami yang muda di usia batubara yang muda ya uh -huh. uh, pemerintah dan warga bersinergi hmm. untuk memang membangkitkan uh, pariwisata dari pariwisata alam dan pariwisata makanan itu kami dieksplor semaksimal yeah, yeah. mungkin hmm, makanya sampai sekarang pun Batu Bara itu terkenal dengan banyak wisatanya Bung iya benar-benar menarik nah. menarik tapi satu Bung yang jadi pertanyaan tadi tadi Bung sebutkan itu bukan hanya pesta tapai gitu ya betul Bung tapi pesta tapai dan lemang pesta tapai dan lemang itu saya dengarnya agak miris, Bung. Miris aja gini, Bung. Bukan, Kenapa? Bukan karena uh, miris karena uh, lembang itu di sana bisa dijual dengan harga Rp15.000, terus karena lembang itu apalah terlepas apa itu. Tapi lembang itu saya sebagai warga tebing tinggi dan kelahiran asli kota tebing tinggi itu, Bung. di si tebing tinggi si kota lembang? Itu. Entah. Tapi minum dulu bang. Ya. Minum. Inum. Bung tahu tebing tinggi ini julukannya apa? Si Kota Lemang. Nah, itulah bung makanya saya lihat video tadi reaksi saya gitu agak sok gitu bung. Ya sebenarnya bung Kepan, kok bisa gitu kan hmm. Kabupaten Batubara yang notabene nya bung bilang tadi baru masih usia remaja. 13 tahun, Bung ya. 13 tahun, Bung. Nah, tebing tinggi ini tuh Bung tahu udah berapa tahun? Ya, itu kan ke, uh, Bung yang lebih paham. 103 sahaja. tahun, Bung. Insya Allah bulan Juli nanti 104 tahun. Jadi ibaratnya ini si si, si siapa ya? Bilang si si Cicit. cicit. Sama. Oh, bukan Cicit lagi nih, ah, Bung. Cangga, Cangga ya. Ah, gitu. Uh, lah, anaknya Cicit gitu kan, Ananya dengan cicit Canggahnya si ya. Heeh, nah, kecambah pun kecambah. Enggak, enggak enggak. Eh, kan gitulah pokoknya. Ibaratnya uyut sama range, Cicit lah ya. Range waktu Rings umurnya itu udah jauh, Bung. Hmm. Jadi, hmm -hmm. Dan identiknya itu Tebing Tinggi tuh memang Lembang gitu. Lembang, Bung? Ah, kemana Tebing Tinggi? Tebing Tinggi si kota Lembang itu ditanya pun Bung, bung bisa survei gitu kan, mau yeah. jalan-jalan dari umur berapa gitu kalau bilang Tebing Tinggi dia apa khasnya? lemang pasti. Loh. Dan di web resmi Kota Tebing Tinggi, ya. Yeah. Web resmi itu Bung Kota Tebing Tinggi itu terjelas makanan khas kota tebing itu lemang dan kacang. Kuih kacang, roti, roti, roti kacang. kacang. Ya itu juga memang... Cuman uh. gini bung kenapa Batu bara yang kabupaten mesi baru, mesi remaja tadi baru umur 13 tahun, mampu mengangkat budayanya dari segi makanan dan bisa berdampak kepada wisata-wisata lain. puasa kalau tebing tinggi ini dibuat hal yang sedemikian, mirip seperti itu dengan misalnya contoh kalau di sana di Batubara itu pesta tape kalau dibuat di tebing pesta lemang kayaknya menarik bung ya uh, tapi itu sudah sudah jadi budaya dan wisata turunan kami bung Batubara Bara ya, apakah harus bung apa mungkin karena itu hanya kemarin jadi hanya mencahkan rekor jadi uh... yang mana mencahkan rekor bung lemang makan bakar lembang apa makan lemang apa Oh Masa tebing lemang. tinggi iya. Oh, oh. Uh, makan lembang terpanjang ah, lembang terpanjang oh, bangga saya waktu itu jadi masyarakat tebing tinggi iya mampu mengucapkan rekor betul-betul betul, muri-muri nah, muri. itu identiknya kota tebing tinggi ini jadi kota lembang mampu mengucapkan rekor lembang terpanjang jadi gini bung saya sedikit memotong untuk biar menyimpulkan uh -uh. jadi uh, batu bara ini memang belum pernah membuat dia ya setahu saya ya, yang kalau, semacam tebing tinggi uh, mungkin belum pernah buat uh, tapi besar, uh, tapi <laughs> besar Indonesia saya kalah uh, ternyata, namun bung <laughs> kalah uh, bu okay, mungkin kami bilang kami kalah iya. batu bara kalah namun ah. bung hmm. kami ini tidak mau namanya eporia semata ah, budaya itu. kami ini ah. itu bukan hanya untuk kita eksplor, ibaratnya hanya untuk eforia Bung ah, namun nah, kami pas, tahunan pas bunga aja ini Oh ya? tidak ah. boleh dikit berapa bahkan Bung tahu kan dari 1890-an uh, uh. itu pesta tapi sudah ada dan sampai sekarang tetap ada Bung ah uh, iya. Uh, iya Bung kemarin mesta rekor mori itu tahun berapa dan kenapa enggak ada lagi uh, uh, iya, seharusnya iya. kan memang ya mohon maafnya tebing itu lebih layak iyo, membuat iyo, iyo. tapi tunggu ya Bung uh, uh. tebing itu lebih layak membuat pesta lemang ya sebagai edukasi just juga sebagai menunjukkan identitas jati Ayo, diri iyo. kotanya tapi namun Bung mungkin tebing tinggi ini nggak pesta tahunan nah. hmm. karena pesta hari setiap hari ada yang jualan lemang Bung oh. sampai sampai ke kampung pun sana ada Bung sampai serang bedagi Bung oleh itu nyerahlah aku tak pandai lah aku menjawabnya betul lah itu Bung bilang mungkin hanya euforia aja ya kan mungkin pun tak sempat buat-buat pagelaran-pagelaran yang semacamnya kayak oh tidak itu, tunggu Bu ah. kembali lagi Bung kami orang batu ba bahwa ini Bung terkenal orang yang bising atau ribut ah. jobu hmm. aman ah, lagi namanya pokoknya mengotot jadi kami itu tetap ngotot bahasannya ini harus dibuat dan memang pemerintah saat itu memang pemerintahnya bersinergi mendengarkan aspirasi suara Tapi, kami yang menarik perhatian saya gitu, Bung. Memang okelah okay uh, aku bangga sebagai masyarakat Tebing Tinggi pernah mencatkan rekor lemang terbesar. Terus uh, kalaupun memang Bung bilang itu uh, apa? Batu Bara itu nggak hanya mau euforia, tapi uh, itu memang mengangkat budaya. Ya. Yeah. Nah, seharusnya Tebing Tinggi kalau bisa gini kan. Terus uh, ada peran pemerintah seperti Kabupaten Batu Bara itu E, mendukung e, dan pemerintah dan masyarakatnya sama-sama bersinergi. Mengangkat, bersinergi, mengangkat budaya yang ada gitu, kalaupun memang gak bisa dibuat hmm, apa, hal-hal yang serupa dengan batu bara gitu kan yuk, kita fasilitasilah pemerintah gitu kan, jangan memfasilitasi tempat-tempat berdagang di pinggir jalan gitu itu merusak tatanan kota saya rasa, Bu. masa jualan lembang di pinggir-pinggir jalan gitu kan depan apa yang udara. jadi menurunkan eksklusifnya si lemang tadi ya satu Bung loh kena abu kena apa pas ah. pas kayak gininya lemong tebing enak lemang Bat anak batu bau ah mungkin lah ya tapi Lua. takkan dia gue bilang kalau ah. lebih enak lemang tobing lagu gue bilang ah ah mana cerita Mak tak kalah pula lomak santan batu-batu Pak ah, yes. ah Cuman itulah Bung Bukan masalah enak tak enak, Cuman kan Yang namanya makan ini kan packagingnya yang dilihat pertama Bung Kalau rapi, Bel bagus, bersih ah Awak bolingnya itu Jadi gini Bung ah, Itu benar yang Bung bilang masalah bukan, packaging ah, ah. Rasakan setelah dimakan Masalahnya sekarang kita pun kalau uh, Masalah ini hmm. uh, Budaya, uh, wisata kuliner, makanan mm -hmm. uh, Kalau saya boleh sedikit mengapa apa ya uh, Berkomentar mm -hmm. Atau mengkritik Sebenarnya saya boleh mengkritik ya Karena saya udah di Tebing ini Saya udah jadi warga Tebing gitu ya KTP mana? Tebing tinggi eh, Ya udahlah apa? Oh, Tadi kan ceritanya Kota Kelihara oh, Kalau iya, iya, saya iya. membuat sebuah Perbandingan atau mm -hmm. Oh di, di Batubara seperti ini Kenapa di tebing Gini Bung mm -hmm. uh, Di Batubara itu Bung Itu mereka bukan setiap uh, Bukan penjual tape yang harian gitu setiap mereka enggak, bukan enggak, setiap ya. harinya berjual tape namun karena menyambut wisata ini mereka jadi berjualan tapi oh. beda coba oh. Bung bayangkan ya, benar, benar, benar. coba Bung bayangkan seandainya saja pemerintah dan uh, warga bersinergi dan pemerintah memfasilitasi mm -hmm. para pedagang mungkin Bung bisa menghitung berapa banyak para pedagang di tebing tinggi ini hanya perlu dialokasikan di suatu tempat untuk menjadi namanya pesta Tapa, eh, pesta lemang benar itu nggak sulit iya, dan iya, coba iya, bung iya. bayangkan ya di sekitaran tanah lapangan kan sudah tidak ada pedagang kaki lima iya, bung iya, iya. mungkin kan bisa hanya untuk pesta tahunan dan coba bung bayangkan hmm. kalau kita ya mohon maaf ya hmm. saya lah kalau ditanya ke teman-teman ke tebing hmm. di tebing apa tempat wisata saya bingung apa tempat wisatanya Iya, iya, mau bilang panjat pinang belum tujuh Agustus ya? Uh, huh. mau kita bilang nanti batu nongol tuh udah serang berdagang. Iya pula Mau apa? Suruh ngeliatin tugu 13 Desember? Iya pula Tanah lapang, ya tanah lapang batu bara lebih besar, bung juga. Iya huh. pula ah. oh, Jadi kita bingung. Ya. Kita hanya bisa cuma makanan gitu. Dan iya, makanan iya. kalau cerita lembang di batu bara jual banyak. Apa identiknya gitu ya? Uh, gitu jadi. Kita cuma benar -benar bilang "Oh, di sini ya terkenal makanan." Kalau cerita makan, mohon maaf yang identik orang pesisir ini hmm. itu juga jago-jago basah, -jago Bung. Iya, makanya itu terlepas dari rasa gitu kan. Kita milih nih, ini sama-sama produk A dan A gitu kan. Uh -uh. Cuman A um, bungkusnya terbuka, yang B tertutup gitu, rapi, bersih, high class ya. Ah, kita kan milih yang B gitu kan, Bung? Benar. Terlepas nanti pas kita makan rasanya kurang enak Berarti kan kita gak datang kembali Apalagi gitu kan. ini udah masa pandemik ya oh, Tapi udah. kan pilihan pertama itu jatuh pada pandangan pertama Jadi bung memang uh, mungkin kawan-kawan di kota Tebing mm -hmm. Tinggi ini Warga-warga mm -hmm. uh, Tebing Tinggi ini mungkin sudah banyak yang uh, Menggalaukan atau ingin mengembangkan Mm. Uh, lemang yang identik kota tebing tinggi ini dengan kota lemang oh, Iya betul, dengan betul. mungkin dari segi packaging dan segi promosi hmm. dan mengeksplornya sebagai budaya kota tebing iya, tinggi iya benar, eh, benar-benar karena gini loh bung, mm. tanpa kita sadarin ini pergeseran jati diri ini sebenarnya sudah ada dan sudah sedang terjadi antara mungkin kota lemang kota apalagi roti kacang kota roti kacang tambah lagi ada ini sekarang kota jeruk jeruk peras, kota kota jeruk peras. peras. Tambah kota air panas. Ah, ini dia Sama panas. kota es gak beres. Sama kota es gak beres, benar. Eh, <laughs> uh. ini sekarang lagi kota apa ini lagi? Air panas. Bukan. bukan okay, ya bener eh, Kalau dari mana kota S es, es, bukan S es Daud, SMP es itu? Chincau, cincau, cincau es Hijau. <laughs> iya. <hijau. laughs> <laughs> Tapi yang memang yang pose terkuat ini kan sama uh. roti kacang. Jadi ya, gini, Bung, gini, Bung. Benar. Di grup resmi bener. Kota Tinggi pun ada roti uh. kacang. Uh. Jadi gini, Bung. Eh, kita sering kedatangan tamu dari keluar pulau lagi, ya iya datang ke tebing dan mereka itu kalau memilih makanan udah enggak ke lemangnya lagi Bung ke roti kacangnya roti kacang tahu alasannya kenapa iya menurut bunga itu satu lemang itu di ke keluar pulau keluar kota aja lah gitu kan ya. itu udah enggak panas Bung udah enggak dingin uh -uh. terus nanti sampai sana jauh gimana cara bungkusnya gitu nah itu yang belum ada bu itu yang harus kita pikirkan Bung sebagai warga ini bagaimana dia membeli dari sini tetap bisa dihormati ke Jakarta atau ke Bandung nah. atau ke pulau-pulau lain bukan nggak bisa berarti kan Bung? bisa Bung kalau kita beli di sini panas sampai Pulau Jawa bisa panas tuh bisa Bung nah bisa berarti kan? Iya. setidaknya tidak mengurangi Uh, tidak mengur uh, tidak terlalu banyak mengurangi suhu panas tersebut Ataupun tetap menjaga rasa dan kualitas Gak usah jauh-jauh ya, Bung. Durian saja sudah bisa Durian aja udah bisa, sudah kan? bisa Apalagi lemak. nah uh. Kenapa enggak itu difasilitasi gitu kan Yo, ini pedagang lembang sini Kita belajar bungkus lembang supaya bisa dipaketkan ke luar daerah Dan Bung, Bung, kalau hmm. bisa lembang itu dipaketkan ke luar daerah saya mau jadi reseller lembang, Bung. Dan saya pun tidak akan ragu menawarkan untuk memberi oleh-oleh kepada kawan-kawan saya yang hadir. Bung ngadir. bisa pasarkan lembang itu di website, Bung. Oh, benar. Pasti. Jangan tahu nanti orang ini, Bung, website saya. Iya. Luar biasa, benar. Jadi sedikit buka-bukaan, Bung Arif ini punya website uh, jajanan kita. Oh, ya Yang mau buat website silahkan hubungi saya Nanti bisa kita bantu Harga cincau-cincau Tapi kalau pemerintah kota tebing ya boleh juga Nanti kita bantu kayak mana buat website yang baik Dan bagaimana mengeksplor ya nah, Itu maksud saya Bung Jadi di era digitalisasi ini Bung Era 4.0 Bung ya Yang ya, benar kok. Sering dibilang ya Bung Itu semua serba gadget Bung Artinya Yo. apa? Artinya semua dunia dalam genggaman kita mau apa kita mau ini mau itu gitu itu bisa dari gadget betul-betul gitu. betul, cari betul. mau lembang gitu kan betul ini kan banyak orang tebing ini perantau bung pas betul, dia merantau di Jawa gitu kan hmm. mau aku kepingin lombang mbah cuman udah nih dicari di Google lombang dapat gambarnya aja iya mau dimana diboleh ini dia tinggal di Jogja lombang yang enggak ada lombang yang ada gudeg kata Google baik hajab intinya kan Bung gini ya Ma. mungkin uh, dari pernyataan bung ini solusi gini Bagaimana sih bisa enggak lemang kita itu muncul di katalog marketplace nah itu maksudnya si shop, ya kan sih ah. uh, toko Iya segala, Padia, ya segala kan. marketplace kalasa gitu, kan? ya. nah, segala marketplace artinya itu ada lapak-lapak yang bisa menyediakan lembang khas tebing tinggi. Bener, Bung, itu itu saya yakin. Mungkin nanti kita juga bersama-sama, ya. Hmm. Saya bukan hanya mungkin, nanti pun juga ditantang. Mungkin ya, sama dinas apa? Mungkin ya, dinas pariwisata, dinas, sini, pariwisata sini, terus, sini, terus sini, sini. Kok coba? Uh, uh. apa uh, yang untuk ini? Kominfo gitu. Ayo, di Kominfo ini nih, coba ala, uh, gini loh. Kita nggak usah meluk-meluk. Durian itu bisa sampai, bisa sampai keluar tidur. Iya, lah, durian uh, dan pancake juga bisa sampai bisa, ke sana. Bisa. Gitu, kenapa Notabene nya itu yang buah, loh, Bung? Maksudnya buah, buah yang, gini, loh, Bung. Yang memang, yang memang dulu dilarang masuk pesawat, tapi sekarang sudah bisa sampai jatuh ya. lagi. Gubernur kita gara-gara itu, nah, maksudnya gimana gitu. Ini, uh, itu kan buah mm -hmm. yang mungkin tidak bisa banyak pengolahan, sedangkan lemang ini kan bahan olahan yang mungkin bener. ada tambahan bahan makanan atau mungkin dari packagingnya yang hmm. bisa membuat dia itu bertahan lama benar bener bung nah, jadi ini memang sebenarnya itu tadi ya bareng gitu loh kita sebuah warga sama pemerintah kota tebing tinggi ini ayo kita galakkan lagi kita jangan sampai bergeser jati diri kita Kalau si kota lemang ini ada aja anak muda tebing seperti bung ini banyak bung terus yang gak ada berarti bapaknya Bapaknya bung, yang mungkin tidak terlalu mendengar si anaknya bung. Oh. Beda sahabat, oh. pak. Dengar nih pak. Ah, beda apa bung? Beda sama tanah kelahiran saya bung. Kenapa? Itu tadi orang Batubara, oh, itu terkenal tukang ribut. Oh. Ah, jobu bu, eh, ngotot. Ah. Oh eh, pak. Karena aku begini pak. Aku ada ah. tapi begini gini oh. si bapak ini juga sedikit. Memang perhatian juga, oh. kebetulan perhatian. Oh ayo, kita buat sama-sama. Orang kita ini baru buat bangun rumah lo, gitu. Oh nah, iya, iya, Masalahnya iya, iya. gini loh, memang ya mungkin prihatin Bung dengan kota kelahiran Bung dan kota kita saat ini. Hmm. Itu saya rasakan karena kita tuh memang harus punya jati diri ini harus tetap kita oncomkan nah, gitu. bener Bu, kita miris loh. Cuma maksudnya miris gini loh, kita ini wisatanya. Gak apa ada, sih gitu namun yang saya herankan eh uh, di tebing ini rajin atau sering mengadakan kontes duta-duta wisata iya. abaka ya kan baru putra-putri tebing tinggi iya. gitulah ya yang notabene pernah saya tanya Setelah gitu sama mau di temen -temen, itu apa uh, gitu, ya saya tanya gini loh uh, Bang Kak ini kemana goalnya uh, abaka putra-putri ini Oh gini Bang nanti mau kita jadikan duta pariwisata eh langsung utap pariwisata kita wisata apa apa yang mau dijual gitu ya apa yang mau dieksplor dia apa yang mau dipromosikan nah, dia kalau ngomongin identitas sebenarnya menarik Bung otak bisnis saya agak-agak jalan nih uh -huh. jadi gini Bung identitas tuh sebenarnya udah jadi model pertama itu untuk uh, satu goal penjualan kenapa Bung karena dalam proses jual beli dalam dunia marketing itu yang pertama itu promosi Bung Iya yeah. Jadi identitas dulu. Kalau tebing tinggi ini identitasnya udah kuat dengan lembang. Betul Jadi bang. kalau untuk masalah promosi itu udah gampang, bung. Udah kuat. Jadi kalau uh, di marketplace tebing tinggi, lembang tebing tinggi langsung dibuy orang tuh, buy. Betul, betul, betul, bung. Bener kan? Bang? Bener, bener. samalah kayak durian. Orang, orang nggak. Orang akan langsung terpusat sama durian Medan, gitu. Ucok, durian, durian ah, Medan, durian Medan, nggak, nggak, Medan ya, kan? uh, Dan nggak akan mungkin orang itu lebih pasti mereka tetap cari durian, durian Medan. Batu bako, ya kan? Iya maksudnya, iya kalau orang Batu baru pun dibilang durian Medan iya, ya kan Jakarta. kan gitu ya? Karena ya. ah, batu bako nih kalau durian Medan. Ha. Uh, maksudnya kalau itu, ya, kan? kita bandingkan dengan daerah yang lain di Sumatera Utara. Ah, udah kuat bu. Uh, Bener -bener. Dan gitu juga Lemang dan ya kalau cerita Medan-Medan nih jangan ditanya ya kan kalau sumber daya alamnya terina teri Medannya terkenal Wah. duriannya terkenal Wah. ini Mana kalau kan? bisa ikut lo lemang-lemang tebingnya jadi, jadi itu, tak hanya orang-orang yang hanya lewat-lewat itu aja ya kan yang ya, boleh ya kan itu dia tadi yang kadang pun muat juga kurasa orang itu makan lombang ayah lewat makan lombang kali-kali nah. kan ceruti kacang eh ya kan, begini Bu hmm. Lemang ini mm -hmm. ini memang mungkin perlu inovasi yang up to date, upgrade. Contoh, mungkin rasa bisa dipadu banyak varian rasa bungaan. Ya, benar benar. Uh. Jadi jangan kita merasa karena kita sudah punya pasar, terus kita enggak mau uh, apa lagi ya, upgrading ya, Bung. Oh, Bung, itu betul yang Bung. Belajarlah dari kebodohannya tanda kutip kebodohannya Nokia kebodohannya ah, Kenapa Blackberry. Kenapa Kenapa itu tidak update tidak upgrade pada karena, karena lo, sudah merasa merajain pasar Bung, oh kan? merasa lemang tuh punya dia Oh lemang itu udah enak Oh gitu oh, inilah sesungguhnya lemang nggak akan mungkin ada yang beli produk lain itu dengan lainnya update do, apalagi makanya libatkan anak-anak muda ada anak muda itu berpikirnya terus berkreatif kalau orang tua ini ya pastinya oh. berpikir tuh cari yang lebih nyaman itu enang. kenapa Indonesia perlu anak muda bung, ya? Oh, itulah Soekarno, beri saya tujuh anak muda ah, maka akan saya guncang dunia kalau sekarang jangan dikasih tujuh nanti bentuk boyband iya <laughs> iya ah, tengok-tengok anak mudanya sekarang ah gitu aja <laughs> iya oke okay, oke okay, menarik menarik bung jadi Uh, mungkin itulah keluh kesah kita bung ya bukan keluh kesah, bukan ya. keluh kesah sih sebenarnya ide-ide yang ayo di... gini lo bung jangan hmm. kita bilang keluh kesah kita kan yeah. cerita lagi kita nggak mau ini... cerita masalah solusi masa harus apa iya iya benar-benar ya, harus... ya, iya. ya. iya, halo uh, halo pemko ayo kemari halo uh, pak uh. halo ya. pak kemari ayo kita audiensi lo sama kaum muda milenial gimana iya, iya, iya. kita untuk menaikkan uh, apa ini uh, pariwisata yang terlihat tinggi identitas uh, tebing gitu. tinggi ini Iya. kita udah punya kita udah punya ini loh iya, lemang iya. coba kita pusatkan dulu gitu benar-benar Pak jadi semang kalau makin banyak orang luar kota luar daerah itu datang ke tebing tinggi investasi di tebing tinggi itu meningkat Pak terbuka pasti orang akan bener. tidak orang tidak ini tidak Para berpikir panjang datang wah wow, rame nih tebing bangun hotel bintang 6 Wah Ramen tebing, bangun pusat perbelanjaan yang besar, mall, lebar, ya kan? Saya gini Bung, Bung bener bilang PAD tambah Terus uh, apa masyarakat, sekitar apa untungnya? Lapangan pekerjaan terbuka banyak Dan Mas tadi PAD kecilnya, Tempel ban laku <laughs> Ya itu hal kecilnya Ya eh, kan terlepas dari itu PAD bertambah Tukang uh, lapak parkir jadi rebutan Nah <laughs> itu masalah-masalah apa yang bukan masalah dan dipermasalahkan lah itu, Bukan ya kan? masalah maksudnya derbutan tuh saking banyaknya wisata Jadi kan banyak lapak-lapak yang bisa uh, Perebutan jatuhkan kontrir kontri. Oh ya benar-benar benar Jadi udah enggak Apalagi ya Ini Bung hmm. Saya ingin membuka mindset Bung sedikit iya. Ya saya jadi kayak narasumber ya, padahal kita host enggak. yang tidak bersertifikat ya. iya, jadi Ka gini. kadang kan kita kadang pura-pura pintar, kadang memang bodoh kan iya, gitu. Kan? iya, ini pura-pura pintar aja nih ya. Iya. jadi gini bung, mm -mm. uh, kalau cerita pandemik pandemik, ya, uh, kan, uh, uh, uh. ini kan uh, selalu jadi batu ganjalan untuk kita berbuat sesuatu. tapi kita belajar yeah. ya kemarin kita pandemik, tapi yeah. kita bisa buat MTQ Sumatera Utara, alhamdulillah mantap dan nggak ada yang kasus corona atau di waktu waktu Ter, waktu peserta dan waktu, ya, ya? waktu acara itu ada yang kejang kejang bui ada, 2000, gak ada, gak ada gak ya sukses sukses ah, dari prokes kita pun oke okay. iya. sukses terlepas apa uh, yang terjadi di dalam hal itu oh, uh, cerita charter kemarin lupa saya bung <laughs> kemarin tuh kan sudah lah itu uh, uh, artinya tebing tinggi sukses melaksanakan MTQ tingkat sukses. provinsi ya maksudnya gini bung ya. coba uang bayangkan tetap di lokasi yang sama ya di MDKQ ya ketika bulan Ramadan ya, ya kita buat Ramadan face atau kampung Ramadan seperti Medan ya. dengan memperkenalkan memprioritaskan lemang-lemang di situ di tengah pasar itu kita tutup ya kan antara uh -huh. lapangan merdeka uh -huh. sampai ke depan rumah sakit Erna yang lama yeah, yeah. Uh, ataupun dipenuhin juga sampai ke ya daerah situ ajalah kita biar bisa kita memvisualisasikannya uh -huh. uh, yang mana nanti juga alur lalu lintas kan tidak terganggu bener bener disitu nah, di situ menarik, kita benar, buat benar, benar. memang kampung ramadan atau ramadan fest yang menyediakan bu bu bu apa bukaan takjil ataupun benar, yang mengexplor makanan benar, benar. terus sebulan itu kalau momen, maaf kalau batu oh, bara oh, sebelum ramadan eh tebing pas, pas ramadan, ramadan waktu bulan. ramadan terus uh, buat kegiatan-kegiatan uh, islami atau perlombaan-perlombaan islami antar kampung antar masjid gitu ya kan kalau bisa bung namun kan kita tahu Turin, itu APBD kurin, kurin. APBD perlu banyak besar ini enggak usah seperti itu saya Teka katakan makanan aja di situ udah gitu oh, jadi orang iya, tebing iya, ini iya, mau iya. beli takjil ke situ gitu dan iya, di depan iya, tuh iya. kita sediakan meja-meja kalau kurang lebihnya seperti inilah bung ya ah, ah, di medan lah kayak uh, di uh. depan istana apa uh, di masjid raya iya. ah. Kamp apa namanya kamu ya? Ramad eh, Ramadhan, Ramadhan, Expo, Ramadhan ya, ya Ramadhan Expo Ramadhan Expo seperti itu gitu kita buat minyak lalu pernah Bung dibuat yang mana pusat bu? takjil di uh, jalan Gunung Loser Bung kita harus melek loh melek gimana Bung kita harus pintar gitu hmm. kalau di, di situ memang oke okay, okay. secara lalu lintas uh, uh, uh. namun kan itu bukan jantung kota. Bener, <laughs> bener, apa lo virtual bener. dulu, apa namanya trial dulu lo, oh, iya, ah, iya, gimana? Iya. lagi gini lo, apa hmm. yang menghambat kalau di situ? Apa yang menghambat? Lalu lintas terbukti mtq kemarin tidak? Iya benar-benar. kan Karena sudah alternatif jalan semua. Benar-benar-benar. Apa yang menghambat? Prokes. iya eh, kemarin mtq tidak? Benar-benar-benar. Ya kan kita punya Satpol PP, kita punya dinas perhubungan yang bener, yang bener. kita tahu saat ini mereka ya bekerjanya bagus gitu nah kan. benar. Nah, Kenapa? Jadi semua elemen tuh mendukung ya. Ih. Artinya ya pasti Bung akan disambung. selama itu mendukung pasti acara yang seperti apapun pasti sukses Bung ya sukses atau gini ajalah kalau memang pemerintah nggak punya anggaran ke situ alasannya kan ujung-ujungnya nanti kita nggak punya PAD atau kita nggak punya APBD ke situ ya ya terus nanti Hah? yang apa jaga satpol PP perlu makan yang jaga desuk perlu makan gitu kan ya kan udah ada gajinya Oh iya iya, iya. perlu gaji tambahan ya mereka lah itu <laughs> kan sudah ada izinnya kita iya, kan iya. gini loh mm -mm. kalau memang uh, ini ya uh, apa namanya terkendala dengan anggaran coba iya. cobalah studi banding atau lihat al ah, nggak layak Sudi juga sama kita sama batu barang oh, oh, iya, oh, nggak masih cicitnya gitu ya iya, iya. mereka hanya mau ya bukan hanya mereka memfasilitasin izin dan tempat mungkin mm -hmm. ya kalau kita kan punya bagian umum kok enggak salah sudah punya tenda sendiri ya kok ya, iya, salah iya. ya iya, iya. ah. saya tenda-tenda-tenda udah tekankan untuk ke situ dan enggak perlu ditekankan ya sebenarnya juga tiap tahunnya banyak yang orang jualan takjil di situ hanya perlu dirapikan bener, hanya rapi, perlu dilokal uh, terus uh, agar pun masyarakat tersosialisasikan gitu kan yo iya. oh, itu udah ada senternya iya. kalau cari takjil gitu kan. Iya. yo ke sana jadi terus Menarik juga bung bawa keluarga jalan-jalan sore ini puasa ya kan, iya. Loh. walaupun cuma beli uh, dua potong gemblong ya kan, Bener. tapi jalan-jalan ya kan Loh. bung ya. Gini aja bung kalau hmm. memang merasa pemerintah ini apa ya namanya? eh uh, Kembali lagi dari ini apa namanya anggaran-anggaran? Coba feedback lah, coba tanya dulu hmm. mau nggak hmm. kira-kira. Para warga yang mm -hmm. berdagang di situ mm -hmm. memberikan kontribusi. Contoh ya, satu tenda itu 10.000 ajalah aja lah per, per hari. Bung, kalau cerita mau enggaknya pasti mau. Bung, namanya berdagang ini kalau uh, rame tempatnya dan ngumpul di situ semua dan untuk tuan ya kan tuan kan dan itu kan bisa jadi PAD ya benar-benar benar trial dulu lo gitu maksudnya sampai semangat saya, kali saya iya iya iya ya. oh, coba-coba dulu hmm. coba dulu gitu loh hmm. uh, dengan hmm. hal yang kecil jangan mikir yang besar besar lah jangan mikirkan uh, tebing tinggi kota teh kota kopi itu kita udah udah, udah lemang lembang lo yang ada dulu jadi yang ada kan gitu kan bagaimana jadi hanya bukan hanya sekedar nama gitu Bung, bukan iya. hanya sekedar uh, apa jargon-jargon aja Jargonnya, gitu. ya kayak bung kemarin bilang udah ada di gunung leuser kita mm -hmm. tahun lalu dibuat betul mm -hmm. kita nggak padan itu juga katakan nggak gagal iya, namun iya. cuman nggak belum pas di jantung co kota, coba iya. lebih ya gitu loh iya, iya. karena kita juga eporia. udah banyak belajar ya dari dimana kebijakan-kebijakan yang tidak Uh, memikirkan jadi, Lokal Lokal uh, uh, Apa namanya bener -bener. Lokasi hmm. Itu hanya Bermuara kepada kemubaziran iya, Seperti pasar-pasar iya. yang dibuat bu Benar-benar artinya Kalaupun itu bisa terrealisasikan Terus nanti bakalan ramai Itu bisa jadi momentum Untuk acara-acara yang sama Kedepannya Bung, ya. seperti Pasti Pesta apa itu tadi ya oh, Jangan pesta tapi lagi Antu Eh uh, Bung klaim itu punya batubara enggak lah. tapi kalau contoh, lemengnya contoh, silakan contoh kegiatannya oh, kegiatan Iya makanya tadi kan saya bilang kalau saya enggak ragu lagi Bung ya kan hmm. oh, kalau ada keluarga dari luar daerah gitu kan mau datang aku mau main ke tebing ntar aja puasa rame sini mau makan apa lu ada uh, jadi ya, keren kan? kan menarik ya keren apalagi kan sekarang pemerintah lagi ini nih galak galak lampu-lampu hiasan di atas-atas tubuh. Oh, ya kan kayak di titik yang di pada Setiap jembatan saya rasa uh, ada. Bu. Ada. Oh, uh, kalau disitu tambah lagi gitu kan. Uh, mm -hmm. Jangan di tempat-tempat yang ini. Coba di tempat-tempat yang oke okay, gitu iya, kan. Memang saya lihat oh, udah ada sih. Tapi kalau ditambah lagi kan gitu ya, ya mungkin anggaran nambah ya. Tapi ya. Karena itu yang nggak ngundang apa bu? Nggak ngundang kopi. Lampu. lampu ya ya kalau memfasilitasi orang jualan itu kopi oke oh, tuh gitu. perasa oh jadi lampu itu, obat tuh kopi bung oh, itu, atau kopi bisa diundang mungkin undangan <laughs> itu pakai lampu <laughs> <laughs> jadi iya benar bung bilang gitu kan jadi kalaupun gak ada anggaran ya kan Uh, ya mungkin kalau ada rencana mau beli lampu lagi ya dialihkan aja lah gitu kan karena lampu itu nggak bisa menambah pad bung bahkan malah menambah banyak pengeluaran ya oh, listrik, listrik ya iya. uh, jadi menurut bung ya pemerintah itu kalau bisa membuat sesuatu yang bisa ada feedbacknya atau menambah yeah, pad ya jadi lebih produktif lah anggaran itu dipergunakan jangan ya perlu kita memperhias diri nggak masalah keren Terus kalau mau sampai kapan berhiasnya gitu kan Oh iya tapi nggak uh, apa ya enggak, uh, Apa namanya berhias tapi tak bermanfaat Ah, nah, Kan gitu Iya luar biasa itu Karena nah. yang indah tapi tak bermanfaat itu Mau bajir Mau banjir bu Iya itu tadi luar biasa memang Kalau kita memandang apa ya namanya Sebenarnya nggak sulit ya buat tebing tinggi ini bisa lebih maju di, dibandingkan ya Enggak, saat ini udah oke okay. tebing tinggi ini cuman semangkuk miso bung. betul jadi kalau kurang pedas tambah cabenya, kalau kepedasan tambah kecapnya jadi Bung mau ini Hah. mau buat mau menghilangkan maksudnya si tebing bukan kota leming lagi si tebing si kota miso 3000 bukan, <laughs> artinya kan filosofi tebing tinggi guys. oh Semang, di kan. apa dalam semangkuk miso itu kan artinya walaupun memang sekompleks itulah permasalahan yang ada di tebing tinggi ayolah walaupun memang tak bisa kita uraikan ya kita coba uh, satu-satu jangan-jangan jadi benang kusut itu mumet kepala kita mikirkan bagaimana menguntai benang yang kusut itu tapi dimulai aja perlahan gitu Bung kayak ide Bung tadi kan bagus gitu yuk ini udah apa bulan Ramadan kita Yeah. Kumpul di sini jualan, apa yeah. mau kalian jual takjil? Silakan terus nih, tukang-tukang lemang jangan yeah. jualan di pinggir jalan lagi. Betul, di Be dalam jalan aja gitu kan? Jadi, saya ingin satu uh, pertanyaan ini, Bung. Uh. Untuk Bung sebagai orang yang asli kota Tepi, yeah. iya, menurut Bung? Uh -huh. Ide saya tadi, mana lebih mudah merealisasikan ide saya? Ta ide tadi uh -huh, uh -huh. tentang lemang yang akan diadakan di bulan Ramadan uh -huh. atau merealisasikan Uinsu ada di tebing tinggi. Wah, kalau masalah merealisasikan yang lebih mudah, saya rasa nyuruh orang datang untuk berdagang itu lebih mudah daripada Nyuruh orang datang untuk kuliah karena oh. perlu administrasi. Eh, tunggu dulu, ya di di Uinsu, uh, Uinsu juga suruh datang orang untuk berdagang. Maksudnya, iya, itu. Ya, Bung bayangkan mm -hmm. Itu sama-sama berdagang Masalahnya kalau UIN sudah terbuka oh. Itu kan banyak orang berdagang di situ nanti Be... Lain Ya, eh, makanya eh, Bung eh, jangan eh. berpikir liar dulu eh, ya, Ini kan berdagangnya Memang produknya produk jasa Jasa pendidikan ini Bukan, maksud saya kalau Adalah suatu tempat di UIN sudah terbuka ya. Kan udah pasti orang jual foto kopi Oh atk, iya Itu kan baru kantin lah kan Apa pemanfaatan dari adanya Winsu yang jadi perbandingan tadi kan pertanyaan Bung bagaimana apa yang lebih cepat uh, dengan merealisasikan apa tempat untuk jualan waktu tempat jualan lembang pas Ramadan atau uh, Mendat mendatangkan Winsu kan gitu merealisasikan, winsu. Uh, merealisasikan winsu makanya saya jawab lebih mudah mendatangkan pedagang pedagang-pedagang pedagang lembang itu dikumpulkan ayo jualan sini klien mau itu cepat datangnya daripada ya, ya daripada nunggu Winsu datang kenapa Winsu datang agak repot satu masalah administrasi yang kedua itu kan uh, sampai sekarang juga kita lihat banyak pro kontra terhadap kebijakan itu gitu Bu oke Bung jadi sebenarnya karena kita sependapat nih, ya sepakat iya, ya benar sepakat karena Winsu itu rencana besar dan untuk menempatkan pedagang-pedagang lembang tadi itu di satu tempat itu bukan bukan juga rencana kecil yeah. itu rencana sederhana berdampak besar. Oh. Nah. Nggak perlu mikirkan hal-hal yang besar yang sulit direalisasikan ya. Nah rencana besar yang dampaknya hanya sederhana itu. Saya rasa mau bajir kayak Bung bilang tadi, hmm. tapi kalau rencana besar itu harus didukung segala komponen, jadi maka punya power yang besar. Betul. Nah, kalau rencana Bung tadi itu rencana sederhana, tapi manfaatnya besar. Kenapa besar? Karena kedepannya itu bisa jadi uh, acara, bisa rutin. Iya, acara rutin, acara rutin, dan itu menjadi uh, daya tarik, daya tarik uh, kota itu sendiri Betul. untuk mendatangkan masyarakat di luar daerah Satu datang lagi, ke Tebing Tinggin. Satu lagi uh, tetap mengutukkan atau menonjolkan jati diri, jati diri. Dengan me, me, apa menonjolkan jati diri secara enggak langsung kita me, apa? Menggalakkan atau tetap berupaya mengkampanyekan budaya yang ada. Benar. Terus itu bisa berefek domino seperti saya bilang tadi gitu kan? Uh, dari pendak ekonomi tempel ban aku terus dari tempat-tempat wisata lain kalaupun ada gitu ataupun yang baru mau dibuat bisa apa sih produk-produk unggulan lain yang tebing tinggi terus apa sih uh, yang harus kita buat ini di tebing tinggi ini orang udah banyak datang ke tebing ini kenapa kita nggak memanfaatkan orang-orang yang datang ini gitu kan dengan misalnya membuat uh, pemandian air panas gitu kan hmm. no kayak jargon atau iyalah atau jargon atau yang lagi digalak-galakan salah satu anggota dewan ya, ya. Terus karena udah banyak yang beli lemang daripada kita ngambil bambu di luar daerah gitu kan. Yuk kita tanam lemak apa-apa. Oh ya, ya ya ya ya. Tanam Betul. bambu di mana? Di pinggir sungai. Kok di pinggir sungai? Iya selain bambunya untung untuk lemang, terus bisa menghambat apa? menahan. Menahan air dari kikisan mengerosi eh dan mengahan tanah dari kikisan air ya, betul kan gitu. Betul, betul. Jadi nah, banyak manfaatnya ya. Jadi artinya manfaat itu bersinergi gitu kan dari satu, satu ide bisa bersinergi ke ide lainnya atau bisa berinovasi terhadap ide-ide yang eh yang lain gitu. Berarti kan Bung Nggak sulit kan untuk memajukan atau mengekspor kota tebing tinggi ini enggak kan? sulit Bung karena cuman kecil yang penting yang sulit itu sebenarnya mau, nggak mau sih enggak mau enggak kalau udah mau nih yuk satu dulu kita fokuskan jadi kalau udah satu jadi barang nih udah jadi yeah. satu untuk melak merealisasikan ide-ide yang lain itu enggak sulit Bu ya yeah, memang nggak tinggal gelar aja memang gelar kembali, kembali lagi jadikan. saya selama saya Ya ini lagi perbandingan ya. Hmm. Waktu saya tinggal di Batu Bara dan tinggal di Tebing. Kalau di Batu Bara tuh memang kita mau diskusi atau bahasa Iya, ya kita dibuka lebar, maksudnya dibuka lebar gini ah, disambut hangat. Oh. Dalamnya gini, kalian pemuda gitu, ya mungkin tinggalnya di situ bupatinya orang Batu Bara. Tak juga, tak juga. Iyo e, ya kita ke rumah dinasnya. Oh gitu loh ya kita suratin kita Aduh, bapak tuh. Oh, aduh, dia ado, punya ya. waktu untuk kita kalau udah ceritanya anak muda gitu. Oh Ini siapa mau jumpa anak muda? Uh, oh, ibaratnya, Cokot, uh, bapak, ibaratnya komunitas ini kita kan lagi ngasihin proposal ibaratnya. Uh, Masuk proposal bukan proposal Cura, kita duit ya, uh, proposal program kerja kita, apa Iyalah, sih yang mau kita? ya ya uh, iya. iya di diskusi bareng ke gitu. Rencana apa gitu uh, kan, iya. untuk sama-sama memajukan ya? ya kayak, kayak pernah kita terakhir bung ya, di, ya itu kalau nggak salah bupati yang sebelumnya ya, mm -hmm. yang bupati Batubara yang sebelumnya mm -hmm. itu yeah. kita ajukan kita mau touring ke mm -hmm. Bengkulu kemarin, mm -hmm. KBSS Kumpul mm -hmm. Barat Sumatera itu kita mau. Sekalian jalan, hmm. kita sekalian mau mengeksplor, memperkenalkan songket batubara hmm. ke daerah-daerah yang kita lintasin uh. Oh, itu disambut sangat luar biasa. Bahkan uh. dia cetakan ini, kasih sertifikat nanti sama uh, panitianya keren, keren, keren. Bengkulu. Udah gitu, keren, ini keren. kami sediakan uh. songket-songketnya nanti di keren, daerah keren-keren ah, keren. udah gitu ya, ini uang minyak kalian. <laughs> nah, itu kan... Ibunya kita kan disambut anget iya iya benar-benar iya, iya, iya. ah, itu luar biasa masalahnya gini juga benar, cerita benar. songket benar. lagi belum jadi ah, ah, kan. ah, ah, ah, ah. tebing tinggi yang masih umur 13 tahun dengan eh mohon wabat luar yang 13 tahun dengan tebing tinggi yang 103 tahun mana duluan yang punya songket? mungkin kalau di klip ya tebing yang punya songket iya mana songketnya gitu loh aku mau beli songket lah mana songketnya? kalau di, tebi... di batu songketnya? di mana? internet? iya lah iya itu lah lah itu Sablon-sablon kan di di, di apuh, di anyam-anyam sendiri ya, Bun. Di ukir sendiri. Kalau Bung mau ke Batubara Mana, Bung? Tempat songket? Ayo. Menarik, Bung ya. Berarti artinya dengan cinta budaya itu bisa menghidupkan segala aspek ya dari ekonomi, sosial, dan lainnya, Bung ya. Ah, kalau bisa nanti kita bahas di podcast kita selanjutnya, Bung, tentang songket, ya, tentang mengeksplor ya, ya. lagi menarik, kita menarik, bagaimana menarik. karena ini Nanti penonton muak kali lihat itu gitu. iya. karena udah hampir okay. udah sejam Iyalah, okay, ini. Okay. Coba lihat, maaf, maaf. Uh, udah sejam, kayaknya kita podcast. Kita lama-lama, bener -lama. nah, satu oh, jam lihat okay satu okay menit. Okay. Nah, udah, udah, uh. udah, udah, udah, Ya, nanti berarti gitu, gitu dulu lah, Bung. Cerita, ya, berarti, berarti tap, ini sama lomba. Uh, Kalau kemarin, udah. judul kita cerita tebing dalam semangkok miso, ini cerita tebing dalam semangkok, eh, dalam sebatang, sebadang lomang. Loma. Ah, itu dia. Okay, lah, yo. Nah, yo, nah, nanti, ah. Ma, macam coba, coba, coba, kita oh, ini ya. Oke lah ya coba, ya. jadi besok akan kita bahas lah uh, apa manfaatnya dengan cinta budaya ya A -a -a atau pada para pemirsa kita subscriber kita A -a -a. Yang, uh, pen uh, penonton channel podcast terjalanan, terjalanan yang mau apa namanya usulkan satu usul tema, usul atau, tema, usul tema usul atau mau jadi narasumber ini, atau narasumber komen, komen bang aku ini, mau nah. jadi narasumber kelena bang yeah. aku mau ceritain oh silakan bang coba angkat ini silakan nah, uh, kita angkat gitu atau bang eh uh, Pak Ketua DPRD mau datang mau podcast kita. oh silakan silakan tapi kita ngatur waktu ya iya yeah. karena kita sibuk kan iya yeah, terus uh, Bapak apa wali kota Bapak wali kota mau ketemu ketemu ketemu di podcast mau ngapain Pak gitu kan mau ngapain cerita lemang kalian semalam podcast oh iya aku nengok apa yang kalian bilang tuh boleh boleh Pak boleh aja jadi Bung kalau ini sebelum menutup ceritanya ditontonlah yang sama orang-orang itu iyo ah orang ngetonton tak tahu lah yang nanti dipanggil lagi coba kalian kemari gimana buat apa lah Bung siap oh siap kita Bung kalau untuk membakar-bakar itu udah pokoknya Bukan kan. membakar lombang jadi tuh kita tuh, Bukan suruh masa <laughs> Oh jadi, oh, oh, kan yang kita cintakan ah, dari tadi Bisa, lah Kita kan anak muda Anak muda itu harus bisa melangkah jauh ke depan ah. Dari yang tua Walaupun yeah. yang tua itu duluan makan garam Tapi kan uh, belum tau Kita tahu. duluan jadi, makan keju <laughs> Banyak mana yang makan garam oh, nih betul -betul. Artinya kan gitu kita, Semua bisa berinovasi Semua bisa berenergi. Nah, selama itu selama kita mau berdiskusi gitu kan, Betul. nah jadi masalah yang tidak masalah itu jangan dipermasalahkan, terus bagaimana caranya merealisasikan ide-ide tadi itu nanti kita sampaikan Pak, kalau memang Bapak mau ngundang Surutul. kita. Kalau iya. bapak sorbutul, iya, kan? yo yo, so -so. panggil kita. Gitu. Kalau bapak sur, kita boleh. Kalau onda cakap-cakap ke dunia kopi, bilang. Bilang pak. Biar kita juga cakapkan. Katalah Denin, ongak dia bisa. Ha. Bisa. enak eh, no pula kopinya ini pak? okelah, gitu aja lah pak ha. Iyalah, kalau dipanggil, syukur. Tak dipanggil, tak apa eh, tak apa Oke, okay. Ad adanya iklan kami. <laughs> ba, adanya, udah berikan ya channel kami. Iyo. Adanya duit kami. Iya iya. Oke lah, Oke okay, baiklah, tak habis-habis. Baik Oke. Okay. Jadi inilah tadi cerita apa uh, namanya tebing tinggi tebing dalam sebatang lembang. Ah, jadi ah, tunggu jadi, lagi, mungkin sampai sini ya bung sampai ya. Sampai sini dulu, bung, bung-bung yang ada di rumah, Ataupun udah. lagi di jalan, <laughs> yang punya kota yang udah nonton channel kita. Iya. Namun kita juga mungkin besok ya eh, bung, atau secepatnya kita membahas apa lagi bung mungkin. Um, tengok aja lah ya. Tengok Sur -sur aja lah. kita lah ya nah, pasti yang pastinya menarik lah, menarik Iya kalau nggak bisa menarik ya ditarik-ditarik ya, ditarik, tarik. Oke ya, oke okay. okay, baiklah jadi sampai kita di pengunjung waktu uh, uh, Jadi kita... mohon maaf kita kalau ada salah kata uh, uh, ada salah bicara itu semua hanya hiburan dan sifatnya membangun gitu kan uh, Iya betul. untuk mensejahterakan kita dan keluarga kita dan semua Iya ya sifatnya karena kami mau podcast aja lah. podcast oke okay, jadi kayak gitu dulu uh, gitu silakan uh, pantengin yang channel kita tidak bermanfaat jangan diambil yang bermanfaat nah uh, silakan macam sandal di masjid ya. oh, iya. <laughs> oke okay, okay. jadi inilah sampai ketemu lagi ya Temu di lagi. channel kita apa tuh bung podcaster jalanan pod di mana podcast iyalah, iyalah. oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.